untuk mengawali perjumpaan kita, ada sebuah kabar spesial dari Indostriar. Coba kita simak persahabatnya Indosiar. Ini baru saja mengunggah sebuah postingan. Ada sebuah foto nih persahabatnya. Salah satunya foto Bunda Lesti Kejora. Dan kita lihat persahabat ada sebuah kalimat. Pilih tiga orang yang ingin kamu masukin close friend. Tuh persahabat, ya kira-kira. Tiga orang siapa aja nih persahabat yang akan kalian masukkan? Pastinya salah satunya adalah Bunda Lestido, warga Konoha selalu kompak untuk mendukung mensupport support idola kesayangan. Kita lihat juga persahabat di kalimat gameson yang dituliskan. Saatnya milih close friend, kamu nih hayo pilih tiga aja ya katanya tuh persahabat. Ya. Selalu saja nama Lesti Ini ditulis di kolom komentar oleh para sahabat dari Hesti Royani mengatakan Lesti ke Jorah. tuh. Luar biasa persahabat ini nama Lesti rame banget di kolom komentar Indosiar Semoga saja semakin banyak dukungan, support, dan doa Yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus Mencintai Bunda Lesti dan Bapak Rizky Milan Untuk berikutnya persahabat simak juga ini ada momen spesial persahabat ya Ternyata Lesti Kejora dan Kak Siti ini ngemol bareng Wow Masya Allah, bahagia banget melihat kedekatan Bunda Lesti dan Kak Siti Semoga silaturahmi tetap terjaga dengan baik Alhamdulillah, Leslar dikelilingi oleh orang-orang yang baik per sahabat ya Kita lihat juga Di postingan ini, banyak sekali tanggapan komentar yang positif dari para sahabat Yakni dari akun Instagram Dina Dharma Putra mengatakan, ya ternyata mereka kemarin di PIM, tahu gitu meluncur ke sana, aku beberapa kali ke PIM belum rezeki ketemu mereka, wow <laughs> Masya Allah banget ya, memang Leslar ini selalu ditunggu kedatangannya, Masya Allah Mudah-mudahan semakin banyak support dan doa yang diberikan, amin Dan berikutnya ada kabar terbaru yang kita dapatkan dari Bang Ariel, langsung hari ini Perhatikan vitamin bahagia yang kita dapatkan dari Bang Ariel ya yang Entertainment Kita lihat persahabat ya, lagi kumpul Mudah-mudahan selalu dipermudah Apapun yang dilakukan Dan semoga menyuguhkan kabar-kabar baik Dan vitamin-vitamin bahagia Untuk warga Konoha Dan disimak juga di kalimat Caption yang dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah Mencari rezeki yang halal dan berkah amin Tim anti bandit Leslar Semangat Tuh persahabat ya, disemangatin oleh Bang Ariel Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid selalu menyuguhkan karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment Selanjutnya persahabat, ada info juga nih dari L2W Kembali, bosan bosen l L2W dan Bang Mimin juga ingin mengingatkan Kita harus hempaskan haters, kita fokus kejar prestasi Jangan lupa untuk voting idola kesayangan kita di SCTP Music World 2022 Tinggal dua hari lagi persahabat ya Penutupan SCTV Awards Fokus, jangan lupa kita harus voting Di jukscctvvideo.com Dan SMS juga Jangan sampai lupa Buktikan kekompakan dan kesulitan Warga Konoha untuk selalu mendukung Bunda Lesti dan Papa Vilar Kita masih menunggu kejutan lain Hingga jadukan vitamin terbaru berikutnya Jangan kemana-mana total stay tune